tentunya dari IGSNya Dede LSD ke Titjer Persahabat ya yang mana Dede Alesy ini mengingatkan ya bahwa jangan lupa untuk menonton aksi Asia 2021 Persahabat ya bahwa sekarang tentunya ada si cantik Dede Alesy Persahabat ya wow penampilan Dede hari ini luar biasa banget Persahabat ya cantik membuat kita semakin bahagia aja nih melihat tentunya penampilan dari Dede Alesy Persahabat ya tentunya Penampilan yang sangat kita tunggu-tunggu sekali di acara Aksi Asia 2021 Kita keunggahan lain, Pak ya kita lihat nih Semakin ramai aja memang kalau ada di DLST, persahabat ya Ketika tentunya Indosiar video call langsung bersama Mas Sidayu, persahabat ya Di negara Malaysia, nih Yang mana tentunya ada kalau ada di Lesti Pastinya suasana akan ramai persahabat ya Tentunya di situ ada pembahasan juga di Dedek Lesti bersahabat ya. Yang dari dulu tentunya selalu mendapatkan rezeki katanya gitu, ya. Sampai sekarang tentunya dapat rezeki lagi. Tapi untuk saat ini rezekinya yang ada bilarnya bersahabat ya. Duh, mudah-mudahan saja kita selalu doakan, selalu dukung, selalu support untuk hubungan idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kebahagiaan sampai menuju halal. Untuk ke kabar berikutnya para sahabat ya kita lihat nih ya tentunya kita juga Lalu lupa pun nonton sahurnya PSBook para sahabat ya bahwa Rizky Bila sudah ada di ANTV nih para sahabat Yang memberikan kejutan nih ini ada momen spesial tingkah laku Rizky Bila para sahabat ya Yang tentunya lagi-lagi Rizky Bila terjatuh nih para sahabat ya Oh, ini tentunya udah kebiasaan dari Abang Bilar, mas sahabat ya aduh bakat jatuh rizki biliar tentunya tersalurkan nih wow <gifat> kita doakan terus nih untuk idola kita juga rizki biasa selalu diberikan kelancaran tentunya kesuksesan dan kebahagiaan amin postingan tersebut telah di post kembali oleh akun Instagram Selar update yang tentunya banyak sekali komentar banyak sekali respon juga nih dari para fans ya. Yakni dari akun Instagram Bunda Nazahra Putri yang berkomentar jatuhnya dua kali dong, katanya ya. Ada juga tentunya komentar lain dari akun Herlina Enan yang berkomentar bener-bener ya yang mau nikah. Jatohan aja um sayur belum, wow! Tentunya itu beberapa respon para sahabat ya. Kita selalu doakan saja mudah-mudahan Abang Bilar hari ini selalu diberikan kesehatan tentunya. Dan ke kabel berikutnya, bersahabatnya ada momen spesial kembali di acara sahurnya Facebooker nih. Wow, ini tentunya ketika abang Bilar menjadi ring basket, bersahabatnya ini ada ada aja kelakuan ya. Walaupun tentunya penampilan begini terlihat masih tetap kece dan ganteng banget ya dari idola kita ini persahabat. Dan ada momen spesial banget nih ketika abang bilang uh, mengatakannya nggak ada nih yang mau masukin ke. Ring basket gue gatah bilar ya ada tentunya jawaban dari Vicky Persatia persahabat ya nggak ada dong hanya cuma satu orang yang bisa masukin tentunya ring basket dari Sibila siapa tuh yakni Leslie Cahora aduh tentunya kita mendengar kalimat ini sudah bahagia persahabat ya lagi-lagi tentunya banyak sekali momen kejutan yang diberikan oleh idola kesayangan kita persahabat yang mudah-mudahan tentunya banyak orang yang selalu mensupport, selalu mendukung buat idola kesayangan kita mudah-mudahan secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan dan untuk kekabar berikutnya, persahabat ini ada kabar bahagia banget buat kita semua para fans yang ada unggahan dari akun instagramnya Komas ya, atau basuki surwa nih kita lihat oh my god persahabat ya, ternyata semalam dari Elasti. Dan Rizky Bilar barengan persahabat ya ketemuan bersama nih dan kokris ya waduh baru terposting nih ya, persahabat ya di akun Instagramnya Basuki Surojo di sini terlihat kedekatan kemesraan dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat tangannya abang Bilar persahabat ya yang merangkul dede Lesti nih. Aduh melihat begini aja ya. sudah bahagia banget persahabatnya. Dalam postingan tersebut juga tentunya dituliskan sebuah kalimat Kelsen oleh Bang Basuki Serojo dikatakan di situ Coba tebak di mana nih kobas sama kakak dan dede 25 orang yang beruntung mendapatkan THR 200000 ribu rupiah di Uni Jumat ini tanggal 30 April 2021 Silahkan komen di bawah yan dan tuh Bersahabat ya, kalian tebak nih lokasi tentunya dede dan abang bilar beserta kobas Tentunya bakal ada hadiah THR dari Bang Basuki Seroja, persahabat ya. Ada tentunya komentar dari Bang Moreno nih yang ingin ikutan kayaknya, persahabat ya. Di berkomentar komentar di Tangerang katanya ya. Wow, bikin penasaran juga nih, persahabat ya. Apa mungkin rumah di DLST? tentunya kita masih menunggu kejutan dan kabar baiknya, persahabat ya. Kita keunggahan lain aja nih. Tentunya di sini Lesti kejurang mengunggah juga nih. Kita lihat, persahabat ya. Aduh. Tentunya ini benar-benar vitamin banget buat kita semua para sahabat ya. Kita lihat nih, dedek Lesti bersandar, tentunya di dadanya Abang Bilar para sahabat ya Ini tentunya membuat kita semakin bahagia dan bangga banget para sahabat Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Postingan tersebut lebih di repost kembali oleh akun Instagram HP Rakyat Kata Sultan yang menemukan sebuah kalimat caption yang dikatakan Vitamin di jam kunti biasa kaget enggak, kaget enggak, kaget enggak, ya kagetlah katanya ya <tutuh> nah, <tutuh cherry -nya> Ketemuan dulu ya say, nanti berusaha di perempatan Yang satu ke Indonesia, yang satu ke Aantave. aduh kayaknya janjian bangetnya mereka ya Nanti kita doakan saja mudah-mudahan, kedekatan kemasraan mereka tentunya selalu diberikan lancaran sampai menuju ke pelaminan kita masih menunggu sirupan vitamin selanjutnya sahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia selanjutnya dari dalam kesenangan kita tunggu saja info terbarunya ini dulu informasi di pagi hari ini persahabat bagi makan kapan kalian silahkan berkomentar ya Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh